Oh nang <tuk> tului na. Dia katiru kalina ye nista Maja utama. Cinggih wae. Ya aloh lain rek ngaruksak alam tapi neangan rencangna <tuk> ye. ada tiga oh, ah, ah. e, ya? ah kayaknya ya kita lepas kita ah waa itu ya rumah masih ngapik ya lokasi di gunung nah yang ada nanti Ah pokoknya maciборom kaluhur weh ah metot eh, kalem. Ah, Aduh ayo. lesot dari Palawargi. Tidak. <laughs> Hehehe. bisa. bisa. <laughs> menangnya kolah kan tapi <laughs> bakal bakal benang top oh, singkala mulai Bedok, lubang siap-siap mudah-mudahan singhirup lah dibuncit Alhamdulillah lebih alamin ya Allah. <tuk tangan> nah iya dulu, tinggal lihat <tuk tangan> Ah Aduh lah, ada. pun bojo neng yenuk iya yelo banget ya. Ya wadahna teh, <tuk tangan> nih enak wadahna. <tuk tangan> Lumayan alah, newel apa kabar bisa dihirupan? hirup ya mah ayo langsung langsung ngapain dengan kak dia hahaha untuk guna-gugurawilan cucuk iya bu kak resek ayo dolor ameng kak dia lokasi di tengah gunung di lawang, tuh ketihanan si ibi Lengun gitihan. Tadi <laughs> ya masih kena alami, soalnya masih kena shower begu. Ada <laughs> begu <laughs> datu kita di tengah ini. tadi ah direkamnya. Di sambung-sambung biasa di atasnya. Oh. Lihat saya. Lalu. <laughs> iya Lubang batik atau lubang kembang. <laughs> Lendir beng -beng, naman. Tos. ya. namanya. Tos. Ya. Alhamdulillah. apa? ini? Eh, kurang kurang lura. Tom. ya so. oh. oh, so. so. <laughs> <Wow. laughs> hampir aman ngarai berarti ah. <laughs> <laughs> <Maya, laughs> cukup ya. serih lah temang dani <laughs> <laughs> ngus ngus kayak <laughs> manawi mudah-mudahan share strike lah Oh, iya namanya ngawitan soalnya namanya lungsur Ada namanya ngawitan iya